Kita masih melewati air danau teman-teman Mantap betul Wah Lihat teman-teman Mantap sekali Itu ada mainan teman-teman Mantap Langsung saja kita angkut teman-teman Mantap betul Wah yang ini truk molen, teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Mantap. Wah. Wow. Kalau yang ini truk sampah, teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Mantap betul. Wow. Wah. Wow. Yang ini truk apa, teman-teman? Coba lihat Betul sekali Yang ini truk pasir Mantap betul Langsung saja kita masukkan ya Wadidaw Bagus sekali teman-teman Yang ini truk molen Mantap Langsung saja kita masukkan ya teman-teman Mantap betul Wow Coba lihat teman-teman Coba lihat, yang ini truk apa ya? Betul. Yang ini truk truk derek, teman-teman. Mantap. Kita masukkan saja ya. Mantap sekali, teman-teman. Kalau yang ini truk apa, teman-teman? Betul sekali. Yang ini mobil box, teman-teman. Mantap. Langsung saja kita masukkan Wow Kita lanjut Cari mainan lagi teman-teman Mantap Ayo Pak Supir Mantap betul ya Masih banyak truk yang kosong teman-teman Tuh Masih pada kosong teman-teman Ayo kita isi dengan mainan Wah. Kita menemukan mainan lagi teman-teman. Mantap sekali. Wow. Yang ini mobil apa teman-teman? Mantap. Yang ini kalender teman-teman. Mantap sekali, langsung saja kita masukkan. Mantap. Wow. Kita coba lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil pengeruk tanah teman-teman, pengeruk tanah atau pengeruk pasir, langsung saja kita masukkan. Mantap, kita ambil lagi teman-teman. Uh, nggak seputar muter ya? Maaf teman-teman. Oke, alah, jatuh teman-teman. Yang ini tirek teman-teman. Mantap sekali, langsung saja kita masukkan mantap kita ambil lagi oke okay? uh lihat teman-teman yang ini apa mobil apa ini teman-teman batu sekali yang ini bis tayo si bis kecil mantap kita masukkan teman-teman mantap wah ternyata di sini kita menemukan escapator teman-teman Wah, wow, lucu sekali Langsung saja kita masukkan Mantap betul Ayo kita ambil lagi teman-teman Wow Yang ini bodoh teman-teman Langsung saja Kita masukkan saja ya teman-teman Mantap Tinggal satu lagi teman-teman Coba lihat, bagus sekali, teman-teman! Ini mobil apa, teman? Betul, yang ini truk tangki. Truk tangki Pertamina mantap, langsung saja kita masukkan ya. Wow. Mantap sekali, kita lanjut cari mainan lagi, teman-teman! Mantap! Masih banyak truk yang kosong ya teman-teman Mantap Wah hati-hati Pak Supir Lampan saja Mantap huh. Sudah penuh sebagian ya teman-teman Sebagian lagi belum penuh Mantap Sambil lihat kanan-kiri ya teman-teman Pasti kalian menemukan mainan. Tuh kan teman-teman. Mang asep menemukan mainan lagi teman-teman. Coba lihat. Mantap. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Mantap betul. Wow. Yang ini apa teman-teman? Betul sekali. Ini tirak teman-teman. Orangnya oran langsung saja kita masukkan mantap wow lihat teman-teman bagus sekali ini dinosaurus leher panjang teman-teman mantap betul langsung saja kita masukkan ya kita angkut teman-teman kita ambil lagi wow ada truk pasir teman-teman mantap Langsung saja kita masukkan Mantap betul Yuh Ada kereta Thomas teman-teman Mantap sekali ya Kita masukkan saja teman-teman Kita angkut Mantap betul Wow Ada bodosar teman-teman Mantap betul warnanya kuning Wow Keren Kita masukkan ini satu lagi teman-teman. Wow, kalau yang ini apa teman-teman? Mantap sekali ya. Betul, yang ini mobil penghancur batu teman-teman. Langsung saja kita masukkan ya ke di sini saja teman-teman. Mantap. Kita lanjut pak supir. Mantap sekali. Muatan kita sudah agak berat ya teman-teman supir harus hati-hati nih bawanya mantap kita cari lagi mainan ya teman-teman mantap sekali tuh teman-teman lihat sudah hampir penuh semua Wow teman-teman coba lihat di sini kita menemukan mainan lagi teman-teman mantap Langsung saja kita masukkan ya Tuh yang ini masih kosong teman-teman Mantap sekali Kita ambil yang ini teman-teman Ini mobil apa teman-teman Betul Yang ini truk molen teman-teman Mantap sekali langsung saja kita masukkan ya Mantap Kita masukkan dekat kereta Thomas ya Mantap Wow yang ini si sibis kecil teman-teman Bustayo mantap Ada dua teman-teman Kita masukkan saja ya teman-teman Mantap Wah Kalau yang ini apa teman-teman Wow benar Kalian pintar sekali Yang ini kereta cepat Jepang Mantap sekali kita masukkan saja ya teman Mantap Wah teman-teman Coba lihat Kita menemukan monyet Panda Teman-teman Mantap sekali Sudah bersih ya Kita masukkan Mantap Yang ini Warna biru teman-teman Tireknya -teman. warna biru Langsung saja kita masukkan ya ke sini saja sama teman-temannya tadi. Mantap, kita ambil lagi ya. Kalau yang ini, tirek leher panjang. Mantap sekali. Langsung saja kita masukkan ya, teman. Wow, sudah hampir penuh semua, teman-teman. Mantap! Wow, kita menemukan lagi. Kalau yang ini, mobil apa, teman? Betul sekali, ini truk pasir mantap. Kita masukkan di sini saja, teman-teman. Mantap, tinggal satu lagi, teman-teman, coba lihat. Wah, bagus sekali ya? Betul, teman. Yang ini mobil keruk, kita masukkan di sini saja, teman. Mantap, mobil memang asep, sudah hampir penuh, teman-teman. Tinggal yang depan ini sedikit lagi teman Kita cari mainan sampai yang depan ini makin penuh ya teman Oke mantap Kita lanjut Pak Supir Wow Truk kita menyebrang uh, Mengarungi sungai teman-teman Mantap hati-hati Pak Supir Wow Bagus sekali ya Truk kita tangguh sekali teman-teman Mantap. kita menemukan mainan lagi teman-teman coba lihat tuh mantap sekali kan langsung saja kita masukkan teman-teman mantap wow ada mobil penghancur batu teman-teman langsung saja kita masukkan mantap betul wow ada truk pasir juga teman-teman Langsung saja kita masukkan Mantap Fuh, Yang ini mobil apa teman-teman Mantap sekali ya Betul yang ini bulldozer Mantap kita masukkan Kita ambil lagi teman-teman Wow Ada mobil penguruk pasir lagi teman-teman Mantap betul yang ini warna biru Langsung saja kita masukkan ya Mantap Wow Mantap sekali ya Ada bulldozer lagi teman-teman Langsung saja kita masukkan Mantap Masih banyak ya teman-teman Tuh lihat Yang ini mobil apa teman-teman Mantap sekali Yang ini mobil penguruh pasir teman-teman Mantap, betul. Langsung saja kita masukkan. Wow, mantap sekali. Kalau yang ini, teman-teman. Mobil apa ini, teman-teman? Wow, keren sekali. Betul, yang ini mobil pencapit batu, teman-teman. Mantap. Kita menemukan banyak mainan bagus, teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Wah, wow. Kita menemukan mobil pengeruk pasir lagi Mantap betul Langsung saja kita masukkan Mantap Wow Tinggal satu lagi teman-teman Yang ini mobil power teman-teman Mantap Langsung saja kita angkut Mantap betul Wah wow, lihat teman-teman Truk mengasep sudah penuh Mantap sekali Sepertinya Videonya sampai sini saja ya teman-teman Mantap sekali Kita lanjut besok ya teman-teman Kita cari mainan lagi ya Mantap Untuk kalian yang belum subscribe Bisa subscribe dulu ya teman-teman Mantap betul Karena ada hadiah menarik nih buat kalian Ada satu truk pasir Buat kalian yang beruntung Mantap Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman Mantap Betul